Oke okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore buat sahabat Candil Pada video kali ini hmm, Saya akan menjelaskan tutorial cara membuat halaman penspeg profil ya seperti halaman-halaman uh, atau penspeg para artis Jadi di video kali ini saya bakalan uh, mencoba membantu Bagaimana cara membuat halaman penspeg profil Silahkan disimak videonya sampai akhir nggak usah di skip nah <tuh> ini ada beberapa halaman yang berhasil saya rubah eh uh, ini profil utama saya ini halaman penspek profil ada satu dua tiga empat lima enam tujuh ada tujuh halaman penspek profil Kalian nanti bisa cek ya, akan saya uh, simpan link fanspage di deskripsi video. Nah, ini kalau misalkan support, tampilan awal bakalan seperti ini nih. Nah, ini otomatis biasanya uh, dari <coughs> pihak Facebook ya dan sekali lagi saya ingatkan tidak semua akun support <coughs> seperti ini gitu beralih antara halaman dan profil anda dengan mudah jadi nanti ada navigasi khusus nikmati lebih banyak cara untuk berinteraksi sosial selesaikan sesuatu semuanya di satu tempat Oke ini baru ya ini nah, halaman ini sudah diperbarui seperti ini ya simpan <tuh> terus bagaimana cara bikinnya gitu nah sebelum kalian bikin atau ikuti panduan dari video yang akan saya jelaskan sekarang mm. alangkah baiknya coba deh lengkapi dulu eh profilnya ya dilengkapi dengan email dan juga nomor HP silahkan diverifikasi terlebih dahulu di halaman pengaturan ya silahkan kalian tambahkan dulu eh kontak email dan juga nomor HP terus <tuh> ada beberapa kategori sih tapi yang sering saya coba itu eh, nah ini eh, kategorinya adalah olahraga ya terus ada kreator video kayak yang ini ini kreator video nah langsung saja untuk caranya kalian bisa coba eh menggunakan link yang saya sediakan nanti di deskripsi video ya eh, ini linknya nah, terus untuk ini bisa kalian rubah jadi ID dari Facebook kalian caranya silahkan kalian eh, login di browser nah, gunakan mode desktop ya di sini ada situs desktop untuk kalian yang eh, menjalankan tutorial ini menggunakan halaman eh menggunakan ponsel nah di sini satu akun ada beberapa profil ya ini adalah profil-profil profil dari halaman yang saya buat nah silahkan kalian masuk ke halaman yang ingin diperbaharui ya sudah diperbaharui ada tombol seperti ini ya beralih Alamat beralih sekarang, nah. kita coba gunakan eh link yang tadi, dan perlu diketahui juga, tidak semua akun support ya. di sini di bagian tentang tentang dari profil yang ingin kalian rubah silahkan di copy e, id halamannya ya disalin atau di copy lalu ditempelkan di sini nah, ini id-nya sudah terpasang Nah, jadi, nah nanti jadi nanti kalian hanya, hanya perlu membuka, ini membuka tautan di ini di browser ataupun Google ya, Google, ya. Dan perlu diketahui, Dan diketahui juga, juga untuk mendapatkan notifikasi, notifikasi pembaruan halaman ya, itu biasanya tidak langsung pada, uh, hari pada hari itu juga ya Biasanya biasanya beberapa, beberapa hari. hari, ya. Dulu sih saya, Dulu sih saya, saya kalau, kalau nggak salah, kurang lebih dua minggu. Dua minggu uh, uh, dari Facebook, uh, bahwa halamannya sudah support atau sudah diperbaharui, ya. Oke, okay. mungkin cukup sekian. ya Mudah-mudahan bisa membantu kalian semua dalam proses pembuatan halaman penspek profil ya semoga biar bisa semoga bisa bermanfaat Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh